Kematian tragis seorang penemu parasut yang nekat melompat dari menara Eiffel untuk menguji coba parasut temuannya. Pria bernama Frank Richel nekat melakukan hal ekstrim di bangunan tinggi yang tingginya melebihi 300 meter tersebut. Hai guys, it's Nian. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngebagiin suatu information lagi Informasi siapa sih lopor parasut Apa kisah tragis yang ada di belakangnya Ketika dia menemukan penemuan parasut tersebut Nah seran? langsung aja So without ado, let's get started Pada tahun 1912, Franz Richel diketahui nekat melompat dari puncak menarik Evo dengan menggunakan parasut buatannya sendiri. France yang lahir di Wina, Austria pada tahun 1879 ini tumbuh menjadi seorang penuhi, penemu dan pelopor dari olahraga terjun bebas. Ia pindah ke Prancis pada tahun 1898. Di usianya yang baru meninjak 19 tahun, tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1909, France resmi mendapatkan status keluarga negaraan di Prancis. Semasa hidupnya, Friends diketahui tidak pernah menikah namun ia menjadi penjahit yang sangat sukses pada masa itu. Frank sangat tertarik dengan perkembangan parasut dan tertarik dengan dunia penerbangan. Ia pun sempat marah pada maraknya kecelakaan-kecelakaan yang ada di udara. Hal itulah yang kemudian melatar belakangi Frank untuk membuat sebuah teknologi keselamatan pesawat yang aman bagi setiap orang. Mengawali harapannya itu, pada tahun 1910, Frank mulai membuat sebuah parasut dan pada tahun 1911. Terdapat sebuah kompetisi menjanjikan kepada sebuah penemu Yang berhasil membuat parasut yang lebih baik untuk keselamatan penerbangan Kemudian guna mempublikasikan penemuannya Frank Rachel memutuskan untuk memulai percobaannya Chibnard Avel Tes tersebut dilakukan pada tahun 1912 Yang kala itu Frank ditemani oleh kedua temannya Jadi temannya juga naik guys jadi temannya naik juga ke menara Dia berdua sama temannya Terus teman yang videoin Terus dia yang uji coba parasutnya dia gitu Di tengah cuaca dingin yang ekstrim Dan disaksikan oleh banyak orang Friends yang telah menggunakan penemuannya Yaitu parasut Akhirnya naik ke atas menara Eiffel tersebut Untuk melakukan tes tersebut Ia berdiri dengan penuh percaya diri Lalu merentangkan kedua tangannya Saat itu Uji coba tersebut sebenarnya juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pihak polisi kali itu memberikan izin karena mereka mengira bahwa uji coba tersebut dilakukan oleh sebuah boneka gitu guys. Bukan dia sendiri yang uji coba, namun secara mengerjukan si Friends ini muncul di atas menara Apple untuk melakukan uji coba pada dirinya sendiri dengan menggunakan parasut yang ia buat walaupun Franz melompat dengan sangat percaya diri namun parasut buatannya tersebut tidak pernah mengembang naas Franz yang melompatkan dirinya dari menara Evel tersebut tewas di tempat akibat tidak mengembangnya parasut yang ia buat sendiri Friends memiliki akhir kisah yang tidak bahagia, keberanian dan penemunya, Friends patut untuk dihargai. Ia ya, kini dikenal sebagai The Flying Sailor atau pencahit Terbang. Nah, guys, gimana guys? Untuk informasi yang satu ini, gimana gimana gimana? gimana? Wah, itulah yang sebelumnya aku pernah kasih tahu ke kalian. Jadi teknologi itu kan semakin lama semakin canggih ya, tapi di zaman dulu itu kan sebelum kita dapetin teknologi yang secanggih ini mereka dulu tuh ya belajarnya otodidak guys, jadi bener-bener kayak si Friends tadi, dia ngelakuin uji coba gitu kan ke dirinya sendiri Dan, ya itu tadi, kalau berhasil kita ngedapetin sebuah ilmu pengetahuan teknologi terbaru yang buat kemajuan gitu kan, tapi ketika kita gagal bisa jadi menewaskan diri si penemu itu sendiri gitu loh guys ya dia ya tanpa mereka, tanpa mereka semua kita tanpa penemu-penemu maksudnya ilmuwan, penemu pesawat, penemu apapun itu kita nggak akan tahu gitu lah bahwa produk tersebut tuh aman atau enggak sebelum mereka uji coba kan, jadi kita harus berterima kasih banget sama orang-orang zaman dulu-dulu tuh tuh Dulu-dulu lah pokoknya kayak abad-abad pertengahan Pokoknya jaman-jaman dulu banget ya Kayak mereka penemu makanan apa Itu tuh mereka bener-bener e, nukarin nyawanya mereka Untuk suatu informasi atau teknologi yang sangat maju gitu Nah guys, gimana guys untuk informasi yang satu ini Menarik kah? Jika menarik jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian yang paling pertama tahu video uploadan terbaru dari aku dan jangan lupa juga bagiin ke semua orang bagiin ke teman-teman kalian ke keluarga kalian gitu, biar mereka juga tahu informasi yang satu ini bahwa dulu tuh seperti ini loh penemuan orang-orang tersebut gitu. Loh. kalau mereka nggak ada, kita mungkin nggak bakal selamat di dunia penerbangan, ya nggak? ya kan? siapa sih penemunya parasit? Gitu? and the last, Bye, bye sampai jumpa di video selanjutnya bye.